Sepertinya cukup ya. Terputus ya oleh hama. Ini sudah dispray dengan Regen ya teman-teman dengan uh, Imidacloprid juga dengan Sidametrin. Tapi tetap uh, hama-nya menyerang ya. Untuk tipsnya perhatikan ya di sini ada ini ya. Ini adalah solusi yang akan admin share ke teman-teman semua jadi Alhamdulillah ya teman-teman setelah ada ini Alhamdulillah hama-nya berkurang nah dari sini admin berinisiatif untuk dokumentasikan hasil admin ini admin gunakan ini ya sidametrin. Terima kasih kalian udah klik video ini jangan lupa like share dan subscribe ya tekan juga tanda loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Kembali lagi Maman Arja Channel Berbagi Kali ini admin akan berbagi Kebahagiaan bersama Teman-teman semua Yang mana Dalam penanaman cabai Kemarin Admin bisa dikatakan setengah Dari gagal ya teman-teman Ini benih C41 Yang admin tanam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 Karena kita tidak boleh putus asa, ya teman-teman. Admin ganti dengan benih baru, namun ini bukan benih dari pabrikan. Ini benih turunan dari pasar, tapi tetap sama, ya. Rawit hijau yang kami kenal di sini disebut rawit jengki, ya teman-teman. Ini sudah berusia satu minggu, ya. Udah tujuh hari setelah tanam.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 hasil admin ini karena kita petani terus berusaha ya dengan apa yang bisa kita lakukan dengan ikhtiar kita jadi Alhamdulillah admin sudah dikatakan berhasil dalam menangani masalah admin sendiri kemarin ya ini Alhamdulillah sudah 7 hari setelah tanam, Alhamdulillah aman-aman saja untuk yang ini ya, untuk yang baru. Nah ya, ini sudah diganti. Kalau ini, ini yang Alhamdulillah yang aman ya teman-teman ya. Ini yang di Facebook waktu itu yang ditutup dengan menggunakan itu ya. Dengan menggunakan besek dan ada beberapa dengan botol aqua ya. Maksudnya aqua gelas seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini... Admin tidak lagi menggunakan ini, ya, karena kasihan, ya. Ketutup, ya, kalau udah segini, nah, udah nggak udah bisa, dia, ya. Makanya, biar admin nggak ribet, admin taruh ini, ya, di sekitar perakarannya. Oke, untuk keracikannya admin akan share ke teman-teman semua caranya seperti apa. Yuk, saksikan terus videonya. Oke teman-teman, selain belalang dan jangkrik Hama di tanaman admin ini ada seperti ini ya teman-teman ya Makanya admin akan share ke teman-teman semua Dengan ini ya, ini toksiput Untuk kemasan dari toksiput seperti ini ya teman-teman ini spesialis untuk menangani bekicot dan ini ya yang seperti pada tanaman admin ada hama yang seperti ini jadi kita atasi dengan ini ya bahan aktif metal hit ya ini jenis moluski kisidah Teman-teman ya, bisa cari, ya. Biasanya ada di toko-toko pertanian. Oke, selain merek ini juga ada merek lainnya, teman-teman. Intinya, untuk mengatasi bekicot ataupun keong yang sudah admin rendam, nanti kita akan. Campurkan ke situ ya Karena waktu itu admin menggunakan ini juga ya teman-teman Kita kasih air dulu ya teman-teman ya masukkan ke ember ya oke okay, teman ini sampah kering yang akan menjadi campuran dari e, racikan admin untuk mengatasi hama yang Mengganggu tanaman cabai ya teman-teman Kita haluskan seperti ini ya teman-teman ya, kita tinggal masukkan ke ember kemudian ini ini juga salah satu racikan yang admin pakai waktu itu ini adalah limbah karbit yang sudah admin haluskan ya teman-teman ini cukup ya <gay> untuk inseknya waktu itu admin gunakan ini ya sidametrin tapi karena ini sudah habis jadi kita ganti dengan imida ya teman teman Ya, Ini bekasnya ya. Kita buang aja ya. Oke masih ada sisa ya. Ini. Yamida. Imida Cloprid 25WP ya. Ini juga bisa untuk. E, belalang ya. Nah sini juga sudah ada gambarnya ya. Jadi ini juga bisa ya. Cukup ya dua sendok. Kalau untuk seribu pohon bisa teman-teman pakai satu bungkus ini cukup sepertinya ya. Aduk ya teman-teman kita tambahkan air ya Oke teman-teman kali ini saya akan mengaplikasikan Untuk dosisnya ya, kita ambil 400 ml ya per ember 20 liter air ya Ya seperti ini ya teman-teman ya Kita ambil 400 ml Kurang lebih 2 gelas ini ya teman-teman Kita tambah air ya sampai penuh ya teman-teman ya